takut menyelimuti saat sebuah perusahaan yang diambil mengalami penurunan omset hari-hari. pakan harus ada yang terbuang sebab tak mampu bayar gaji bulanan awatama para karyawan seakan setiap Tapi nasib kamu jadi yang terbuang Itu pasti akan pasti Jika menunggu Waktu yang akan. Bapak di rumah biaya SPP anak sekolah biaya. SPP. Makin memuncak Kemingguan kesan Makin memuncak. Mereka saling berdiam Melambung rata binasi Takut jadi yang terbuang Itu pasti akan pasti We're Peakat timbulkan kesedihan, peakat timbulkan kesusahan, peakat timbulkan kemarahan, peakat timbulkan, peakat timbulkan, peakat timbulkan, peakat timbulkan, peakat timbulkan, peakat timbulkan, peakat timbulkan, peakat timbulkan, pengangguran. Keresahan, kebingungan makin memuncak, kebingungan, keresahan makin memuncak.